pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan zikir. Amalan ini jika diistiqobah mengerjakannya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istri, suami, teman, tetangga, bahkan bos sekalipun ketika melihat Anda akan mempunyai rasa sayang terhadap Anda.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 Berikut tata cara dalam mengamalkan amalan zikir ini. Sebelum anda tidur pada malam hari, persiapkan terlebih dahulu satu gelas air putih. Setelah itu anda tidurlah. Setelah anda bangun tidur sebelum beranjak dari tempat tidur, anda bacalah zikir berikut sebanyak tujuh kali. Lalu Anda tiupkan ke air yang sudah Anda disiapkan tersebut. Setiap satu kali membaca, Anda tiupkan ke air tersebut. Berarti, tujuh kali baca, tujuh kali tiupan. Setelah selesai, Anda pergunakanlah air tersebut untuk cuci muka. Adapun bacaan zikirnya adalah, Ya Nur, Ya kawiyu, ya matin La hawla wa la quwata illa billah hil aliyyil azim Saya ulangi Ya nur, ya kawiyu, ya matin La hawla wa la quwata illa billah hil aliyyil azim Anda bawalah air yang sudah dibajakan zikir tersebut ke kamar mandi Lalu pergunakanlah buah cuci muka jika anda yakin dan istiqomah dalam mengerjakannya. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, semua yang melihat akan cinta dan sayang terhadap anda. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh